Halo teman-teman, kali ini aku mau buat terong crispy Ala-ala aku Yuk kita langsung aja siapkan bahannya Ada terong ungu, bawang putih, daun bawang, daun jeruk, dan santan Kita masukkan 3 on tepung terigu Kemudian satu on tepung aci Kemudian satu butir telur ayam. Kita siapkan bumbu yang akan kita tumbuk. Garam secukupnya dan bawang putih. Kita tumbuk sampai halus ya. Halus, kemudian kita ambil dan masukkan ke dalam adonan tadi. Tepung terigu, telur, dan tepung aci, kemudian kita aduk dengan merata. Lanjut, kita masukkan santan bubuk ke dalam adonan. Sedikit aja. Lalu kita aduk dengan merata Nah Agar adonannya pas Kita kasih air secukupnya Kemudian kita aduk dengan merata lagi ya Lanjut, kita akan potong kecil-kecil daun jeruknya Kurang lebih sekitar 5 lembar ya Kemudian kita potong kecil-kecil dengan lembut daun bawang Setelah itu, Mari kita masukkan ke dalam adonan lagi Kita aduk dengan merata Dan masukkan bumbu lanjutan Lada bubuk Raiko secukupnya Dan kita aduk kembali Nah sekarang kita potong terongnya yang sudah dicuci Kita potong tipis-tipis Dan kemudian nanti kita masukkan ke dalam adonan Nah, kita masukkan semua terong yang sudah terpotong tadi Ke dalam adonan Dan kemudian kita aduk dengan merata Siapkan wajan panas, dan kemudian kita masukkan terongnya satu persatu dengan minyak yang agak banyak dan lebih panas, ya. Sudah agak kering, baru kita balik Dan tunggu hingga matang Tadah Sudah selesai, sudah jadi Sudah matang, terang crispy Ala-ala aku, terima kasih Sudah menonton, selamat mencoba teman-teman